Oke okay guys, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mendownload fontnya Nanti linknya aku kasih di deskripsi Terus kalau kalian sudah download fontnya Kita ekstrak Kita ekstrak fontnya Terus kita cut fontnya Kita langsung cut aja pindahin ke, pindahin ke data C Bagian windows Terus font kita paste di bagian sini. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke Google Chrome. Kita buka Arab Keyboard Online untuk menulis Arabnya. Tapi, kalau misalnya kalian udah ada software buat nulis Arab juga bisa juga. Kalau sudah ditulis Arabnya, kita copy, masukin ke Corel Draw tapi menggunakan yang A ini. Jangan langsung dipaste kita klik layar yang kosong kita paste ctrl v kita tengahkan terus kita pilih bagian ini untuk menengahkan dia supaya kalau misalnya kita mengubah fontnya dia tetap di tengah gitu gak lari kemana-mana kita pilih di sini fontnya yang, yang di bagian properti kita pilih di sini di matulul nah jika sudah seperti ini, kita kita rubah teks ini yang awalnya layer teks menjadi ke curve dengan cara klik yang di bagian ini dulu, kembalikan ke panah, terus aktifkan lagi. Kita klik kanan. Kita pilih convert to curve. Nah, jika sudah jika sudah menjadi curve, kita bagi-bagi semuanya menggunakan ini. Menggunakan break apart atau kontrol k bisa juga menggunakan kontrol k kita kontrol k jadi dia sudah terpisah gitu untuk mengatasi yang bagian ini kita pilih bagian yang ini yang item yang ada apa namanya yang tertutup ini kita kontrol c terus kita hapus klik delete kita paste terus kita select kita kasih warna aja deh kita kasih warna merah kita gabungin sama yang item ini sambil klik klik shift terus klik bagian yang ini bagian yang item terus terus kita pilih yang bagian ini di atas ini back minus front minus front nah kita pilih kita klik jadinya kosong lagi bagian in, bagian yang ini juga sama kita klik layarnya kita copy delete kita fast, paste kita rubah warnanya, terus kita pilih bagian yang ini kita klik lagi bagian, bagian yang ini jadinya hilang dia sama juga seperti yang ini kalau misalnya dia langsung kepilih banyak gini kalian milihnya pakai cara yang ini nah, kita copy delete, paste, rubah warna merah atau warna lain juga bisa sih terus kita pilih yang ini kita pilih ini lagi Maka jadinya jadi kosong Dan dia sudah terbagi-bagi gitu Huruf-hurufnya huruf gitu Ini titiknya kita Pasangin aja gitu Nah jika sudah Tinggal kita buat sesuai dengan kemau Kemauan kita Kalau aku di sini Inginnya seperti ini Membuatnya jadi warnanya ini kita rubah dulu warna yang ini sama yang ini kita rubah supaya kelihatan batasannya gitu atau enggak dikasih outline dengan cara klik kanan di bagian warna ini klik kanan maka dia jadi garis jadi pemisah gitu nah kita cari di bagian sini bagian-bagian sini sampai ada tulisan node node apa node itu enggak tahu dah Aku nggak tahu bahasa Inggris. Bahasa Arab juga nggak tahu sih, cuman cuma maksa aja gitu. Maksa tahu, <tell> nah kita tempel di sini. Yang bagian ini juga kita kasih garis warna merah. Nah, kita kasih garis warna merah supaya untuk kita bisa memilih bagian-bagian mana yang mau kita pakai. Gitu ininya kita agak turunin supaya nyambung Terus kita ambil lagi lamin yang di sini lo Kita pindahin ke sini Ini supaya dia supaya dia turun ke bawah itu kita pilih yang bagian ini bagian septul atau bisa menekan langsung menekan F10 kita select bagian yang aktif ini terus kita geser ke bawah dia itu seperti ada magnet gitu nah yang ini kita hapus aja baliknya kita pindahin ke sini tapi ini juga selera-selera masing-masing gitu ya yang penting mah sebenarnya kan ada aturannya tapi kita di sini kan sebagai contoh kita pakai yang seenak kita seenak di mata aja gitu. Terus kalau sudah dibikin garis-garis ini, kita pilih bagian yang ini. Kan awalnya kan munculnya yang ini. Bagian yang ini loh. Bagian interactive fill tool kita rubah menggunakan kita rubah dengan cara klik yang bagian panah kecil ini. Kita pilih ke smart fill kita klik bagian yang item ini bagian yang item-itemnya yang mau kita pakai gitu nah di sini kalau bagian ada bagian yang ini yang mau dibuang gitu kan bagian yang di sini kan kan nggak dipakai nih karena nyambungnya ke sini caranya kita aktifkan menggunakan ini tadi menggunakan shape tool kita buang yang bagian ininya kita select yang dua ini kita klik delete terus kita lihat arah arah panah dari ana, arah panah daripada huruf ini gitu misalnya yang di bagian sini kita cari huruf panahnya gitu nah kalau panahnya mad, madepnya ke bawah ke bawah berarti yang kita buat yang kita benerin ini bagian sini bagian sini bukan bagian sini bagian kita klik bagian sini kita klik kanan terus to line kita klik to line supaya dia jadi bujur gitu kalau misalnya kita pilihnya dari sebelah sini yang bujur itu bukan yang ini tapi yang di bawahnya gitu tergantung anak panah jadi kemana arah anak panahnya disitu juga kita membuat garisnya itu berubah gitu. Kita klik to line. Nah kalau misalnya masih kelihatan patah seperti ini, bisa bisa langsung kita hapus ini. Kita klik dua-duanya, terus kita klik hapus. Kalau misalnya kita langsung langsung empat empatnya gini, dia itu jadinya bentuknya jadi berubah gitu. Nah jadi berubah. Lebih bagus kita buang dulu sedikit sedikit terus kita rubah menjadi kita aktifkan yang ini kita menjadi tool line kita rubah menjadi tool line setelah, setelah itu kita klik dua-duanya kita delete supaya dia jadinya rapi gitu nah untuk nutupin yang bagian sini kita pilih yang ini 3 point curve tool ini bisa dirubah dirubah-rubah juga kita pilih yang 3 point curve terus kita cari sampai dia berubah menjadi tulisan node kita klik tahan kita cari lagi di sini sampai sampai ada tulisan node jika sudah kita buat lengkungan yang pas kita ru kita rubah menjadi warna merah nah sudah sudah menjadi warna merah gitu kan <tuh> setelah itu setelah ini ini udah kita blok kita klik lagi bagian yang sini menggunakan smart fill ini Menggunakan smart fill, kita klik bagian yang hitam ini. Nah, kita klik bagian yang hitam. Udah, setelah itu kita gabung. Tinggal kita gabungin aja semuanya. Yang bagian yang enggak dipakai, kita hapus saja. Kita klik yang hitam ini, yang enggak dipakai, kita hapus nah terus tinggal kita gabungin semuanya ini dengan cara select kita aktifkan layar yang ini ini dan ini kita aktifin terus kita gabungin menggunakan weld nah kalau misalnya kurang pas kita ctrl Z untuk undo untuk mengeditnya nah kita paskan kita pilih kita aktifin layarnya gitu jangan langsung semuanya guys takutnya ada yang kayak langsung item gitu layarnya lihat dia nah takutnya ada yang item ini item seperti ini gitu lebih bagus kita menggunakan salah satu layarnya kita gunakan tas satu supaya dia nggak jadi item gitu nah kalau kalau misalnya timbul seperti ini kita balik aja seleksinya kita select dulu yang bagian ini eh, kita ambil ini ya ambil bagian titiknya kalau misalnya kalian mau ngambil bagian titiknya aja mau mengcopy bagian yang titiknya aja gitu itu kalian bisa aktifin, aktifkan, kalian pilih yang ini, set tool, terus kita pilih titik-titik yang bagian-bagian titiknya aja gitu, titik-titik bagian titik titiknya aja, oke, okay. kita copy, control c, delete, kita control v untuk paste. Nah caranya gitu, kita ulang juga di bagian sini, kita aktifkan yang ini, kita pilih pakai save tool kita pilih yang titik-titiknya kita klik ctrl c untuk mengcopy klik delete untuk menghapus untuk menghapus kita klik delete terus kita paste nah yang di sini jadi yang timbul ini cuma bagian itunya aja bagian titik-titiknya aja nggak ada titik-titik yang di bagian sini udah tidak ada kita gabungin ke sini gabungin ke huruf yang ini yang biru biru muda ya biru atau nama biru ey. nah terus kita pilih dua-duanya ini kita pilih yang ini well well well atau enggak tahu lah apa nah gini aja guys kalau pakai cara simple udah jadi gitu jangan lupa kita geser supaya bekas-bekas kerjaan kita tadi ini kelihatan gitu untuk tidak untuk supaya tidak memperberat komputer juga atau laptop gitu. Terus kita tengahin untuk misalnya objeknya udah jadi gitu kita mau tengahin objeknya tinggal kita pilih, kita klik P di keyboard, klik P. Kita, kita klik P jadinya langsung di tengah gitu. Untuk ngebuang ngebuang garis kita ngebuang garisnya itu cukup klik yang di bagian kosong ini. Klik kanan di bagian kosong. Nah. Garisnya udah hilang. Kalau mau Merubah warnanya, kita tinggal pilih di sini: warna hitam, biru, biru muda, hijau. Yang penting, jangan warna merah. Ay. kan nggak boleh gitu kalau bah, kalau tulisan Arab tapi pakai warna merah. Oke, okay guys, pertama-tama kita buat malnya terlebih dahulu menggunakan kertas biasa nanti setelah itu baru kita foto kita masukkan ke Corel draw ini videonya aku percepat aja ya Nah, setelah pembuatan mal tadi, kita masukin gambarnya ke Corel Draw. Habis kita foto tadi itu, kita masukin ke Corel Draw. Kita kunci gambarnya. Kita buat manual pakai uh, ini freehand, tapi kita rubah ke free point supaya jadinya akurat bisa buat sesuai dengan garis yang kita mau. Nah, begini. kita rubah size nya menjadi size nya itu juga sesuai ke selera kalian sih. Nah, di bagian yang settingan ini bisa main aja ya guys, sama ketebalan dari lengkungannya itu berapa gitu. Ini apa 10 aja, Supaya dia bagian bawah ini bagian apa sih algoritma gitu Minus empat kita buat lagi yang bagian sininya menggunakan three point ini menggunakan yang three point four three point curve. kita gunakan yang itu untuk melengkungkannya kita pilih salah satunya misalnya ini. satu nanti kan ada seperti panahnya. panah yang ini panah bukan panah yang ini ya seperti yang ini. Rubah lagi, kita klik panah ini, satu yang panah satunya lagi kita arahin ke ini. Nah, jika sudah, kita aktifkan layar yang ini tadi yang garis yang ini. Kita select, kita aktifkan juga layar yang ini. Kita aktifin kita gabungin. Kita pakai gabung gabunginnya pakai yang well. Udah, kita gabungin terus, kita pisahin ya seperti kita kamu ya saya tahu dengan curhat di sini ya tapi ya. nah jika sudah kan dengan langsung udah sama nih kita buat lagi now yang di bagian sini di bagian bawahnya nah kita gabungin kalau misalnya tapi kita harus aktifkan dulu layar yang ini nah kita aktifkan dulu terus kita pakai yang three point code. kita klik three point code. Terus kita arahin ke sini Sampai dia ada Panah apa Yang awalnya Bentuk N Jadi dia ada panah itu Panah bengkok Ya kayak punya anda Nah terus kita tarik ke sini Kita atur lagi Bagian yang sininya Kita klik salah satu ini Ataupun yang ini Kita pilih yang ini Eh salah tapi yang ini penuh no, yang ini sudah biasanya minus gitu kita bujurkan kita ngeliat yang 2.15 kita atur sesuai kemauan kalian dalam jenis code gitu, code apa gitu misalnya kita ini kalau aku percepat gak apa-apa kali ya kan kalian kan dasar dasar dasarnya kan kalian kan sudah aku kasih tahu kita percepat aja ya nanti ya nah yang untuk bagian yang ini, kalau misalnya kalian ini kan masih patah gitu loh kalau kalian mau buatnya menjadi halus gitu jadi bulatan halus kalian bisa aktifkan yang bagian ini aktifkan kalau misalnya seperti ini dia tidak aktif tapi kalau jadi sudah jadi biru berarti dia aktif nah kita kita pilih terus kita klik kanan di bagian yang biru ini pilih ke smooth nah jadinya dia langsung bulat gitu nggak bengkok kalau misalnya kita lariin begini juga dia nggak bakalan jadi bengkok gitu untuk mengembalikannya, kita klik yang biru, pilih kur, supaya dia bisa dibengkokkan lagi, gitu. tapi lebih lebih bagus kan bulat gitu, supaya kayak supaya seperti real goresan tangan. Gitu. Nah, jika sudah merasa pas gitu, udah selesai semua misalnya nih, kita klik kanan di bagian gambarnya kita unlock terus kita aktifin, aktif aktifkan gan aktifkan gambarnya kita klik delete nah ini kita kita aktifkan semuanya kita kontrol g terus kita posisi ini ke tengah dengan klik p jika sudah kita pisahkan lagi yang udah kita group tadi kita klik control eh kita klik kontrol. kita klik kanan terus ungroup all nah dia terpisah lagi kalau tadi itu kan belum terpisah no. kita ungroup dan kita select lagi semuanya kita rubah dia menjadi curve kalau ini kan masih menjadi pen no. masih garis-garis seperti ini nah kita rubah menjadi curve kita klik control shift q nah dia udah jadi kayak gini loh. yang garis-garis ini garisnya udah di luar nggak di dalam-dalam lagi gitu jika sudah kita gabungin kita aktifkan semua kita gabungin pakai weld tadi nah jadinya udah tergabung gitu